Asyadu an la ilaha illallah wa, wa asyadu an la muhammad al-abduh wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad ahma ba'duh saudara kaum muslimin muslimat terkhima Allah Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bermuajah bertatap muka dalam rangka Tolabul Ilmi. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh amal, engkang, atau amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan kita Dunia hingga akhirat Amin Salawat dan salam tetap jadulah pada cunjukan kita Nabi Besar Muhammad SAW Atas jasa beliau lah sehingga kita sampai detik ini masih mengetahui ajaran-ajaran yang benar Atas amal hadirin sekalian kami ucapkan Alhamdulillah jajakumullahu khairan khasirah Amin saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah Mari kita lanjutkan pada malam hari ini Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah ayat, ya. Al ayat 46 Surat Al-Baqarah Ayat 46 A'udhu bin lahi minasyaitonirrojim Al-lazina yazulluna annahum mulaku rabbihim Wa annahum ilaihi orang-orang yang yadhununa Mereka menyangka Atau mereka yakin Annahum sesungguhnya mereka Mulaku mereka menemui Robbihim Rob rabb mereka Wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya atau kepada Allah roji'un mereka dikembalikan ayat ini sebagai keterangan yaitu ayat sebelumnya ya. karena ayat sebelumnya atau ayat 45 Allah telah menjelaskan atau Allah telah memerintahkan khususnya kepada Bani Israil wastainu bis sabri was shalah la wa innaha illa alal khasyaiin mintalah pertolongan ya yaitu bis sabri dengan sabar was shalah dan shalah ini adalah fiil amar ya meskipun ayat ini redaksinya atau perintahnya ini khususnya kepada Bani Israel akan tetapi secara umum ini adalah kepada kita semua selaku umatnya Nabi atau umatnya Nabi Muhammad SAW ya termasuk kita semua maka diminta oleh Allah agar senantiasa ketika yaitu minta pertolongan kepada Allah, pertama syaratnya adalah sabar. Itu pertama. Jadi kalau minta pertolongan kepada Allah jangan sekali-kali punya anggapan atau punya keyakinan bahwa setiap apa yang kita minta itu segera dikabulkan bahkan orang yang buru-buru ya, artinya buru-buru segera untuk dikabulkan doanya itu sebenarnya orang yang dibenci oleh Allah kadang-kadang ada orang itu sekian lama berdoa ya, sampai lamanya kadang-kadang tak kunjung dikabulkan oleh Allah akhirnya dia bilang saya bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan berdoa kepada Allah kok sampai hari ini Belum dikabulkan oleh Allah Itu orang yang sangat dibenci oleh Allah ya. Artinya apa? Berarti dia itu tidak sabar Padahal seseorang ketika berdoa kepada Allah Itu nggak langsung Allah memberi Ya mungkin ada ya seseorang yang langsung dikabulkan oleh Allah akan nah, tetapi kadangkala -kadang Allah itu memberikan ujian kepada kita pertama yaitu dicek kesabaran kita sampai di mana kesabaran kita ketika meminta pertolongan kepada Allah sabar atau enggak karena rata-rata manusia itu tak sabar ketika minta pertolongan kepada Allah oleh karena itu banyak orang yang lari dari Allah karena nggak sabar Mintanya manusia kan istan, yeah. jadi begitu minta langsung dikabul kabulkan, minta kaya langsung jadi kaya Itu manusia yeah. Le, Allah tidak demikian yeah. Oleh karena itu apa? pertama adalah syaratnya itu sabar jadi berdoa saja terus, sampai kapan? Sampai Allah memberikan ya. Kalau tak Allah itu tidak memberikan apa yang kita doakan Atau kita panjatkan ya. Barangkali Allah akan memberikan hal ini ketika kita di akhirat Jadi ketika doa kita itu tinggal dikabulkan oleh Allah Itu salah satu bentuk kesayangan Allah kepada kita Kenapa? Mungkin kadangkala ketika apa yang kita minta kepada Allah Barangkali itu menjadikan kita kufur kepada Allah Sehingga Allah itu tidak memberi Memberikan Ada orang yang minta kekayaan Ya Allah saya minta kaya Minta ini, minta itu dan lain sebagainya Tapi kadangkala Allah tidak memberikan Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap seorang hamba kalau seandainya si fulan ini diberikan atau dikabulkan doanya, maka dia akan menjadi kufur kepada Allah. Oleh karena itu ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, maka kita pun harus husnuzan terhadap Allah. Itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Maka syaratnya harus sabar. Orang kepingin sukses dunia akhirat pertama, syaratnya harusnya sabar. Ya, urusan dunia pun harusnya sabar. Salah satu contoh misalnya jenengan ini berdagang tidak sabar, itu nggak akan berhasil. Ya, apalagi urusan hamblu minangkung atau urusan akhirat. Kalau enggak sabar justru enggak akan sukses yaitu ketika di akhirat. Yang kedua yaitu salat, yaitu dengan salat. Ya, artinya setelah sabar maka harus diikuti dengan salat. Pertama. Salat itu senantiasa mengingatkan kita akan atau mengingatkan kita ingat kepada Allah itu yang pertama karena memang tujuan sholat itu adalah kata Allah di dalam surat toa ayat 20 Tunggu, nanti bisa jenengan apa buka sendiri bahwa tujuan sholat itu sendiri adalah kata Allah litigri untuk mengingat aku kata Allah maka ketika seseorang ini melakukan sholat maka dia akan senantiasa ingat kepada Allah yang kedua dengan sholat maka hati seseorang akan kuat apa dalam menghadapi setiap setiap apa? ujian cobaan yang datang dari Allah itu akan kuat kenapa? karena hati kita, kita sandarkan kepada Allah, Allah. maka kalau kita apa? mengingat akan firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas Allahus -salat. Allah adalah tempat sandarnya atau tempat bersan, bersandar bersandar Artinya segala sesuatu yang menjadi problem kita, apapun itu bentuknya, kita sandarkan kepada Allah. Melalui doa, melalui kesabaran, melalui sholat. Sehingga dengan sholat inilah hati kita itu menjadiku kuat. Orang yang meninggalkan sholat, itu jelas hatinya tidak kuat untuk menerima ujian dari Allah. Allah maka Allah memerintahkan ketika minta pertolongan kepada Allah bis sobri dengan sabar dan sholat Tuh. apapun yang diujikan Allah kepada kita maka hadapilah dengan kesabaran dengan sholat ketika kita mendapat ujian yang cukup berat jangan lupa kita melakukan sholat sholat, minta petunjuk dari Allah minta pertolongan dari Allah saya berikan contoh umpama pada suatu saat keluarga kita mendapatkan atau mungkin ada yang sakit maka jangan lupa ya, misalnya sakit berat, jangan lupa yaitu kerjakanlah sholat dua rakaat, sholat sunnah, setelah itu minta petunjuk kepada Allah kita berdoa kepada Allah untuk yang terbang yang terbaik. Sehingga apa? Ketika kita diuji oleh Allah itu cukup kuat. Kenapa? Kita sudah bersandar kepada Allah. Jadi enggak ada sandaran yang paling kuat kecuali bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada harta. Itu akan rapuh. Ya. Jangan bersandar pada manusia, itu pun akan rapuh, enggak kuat. Yang kuat hanya Allah yang maha dua, kuasa maha memberi Allah maha kaya Ghaniul. Allah maha kaya apapun yang kita minta akan diberi, diberikan itulah Allah agam tadi pada akhir ayat ini wa inna la illa alal khawjiin keduanya maksudnya sesungguhnya sabar dan sholat itu la kabirotun sungguh berat sangat berat siapa yang mengatakan sabar itu ringan sangat berat sholat juga berat berat, sangat berat. kalau seandainya dihitung orang memikul misalnya nge, jago itu satu gital dibandingkan dengan sholat lima waktu itu cukup berat melakukan sholat lima waktu waktu ini bagi orang yang tidak beriman maka juga berat wa alal kecuali orang-orang yang khusus orang yang hatinya senantiasa tawadu, ya senantiasa mengingat Allah, tidak pernah menyombongkan diri, ya khusus maka ketika kita sholat itu dituntut oleh Allah untuk senantiasa khusus khusus jadi ketika sholat untuk sementara waktu kita apa dikala sholat itu kita tinggalkan urusan dunia-dunia bisa? Mari kita coba ketika kita sholat mulai takbiratul ikhram Allahu Akbar tinggalkan urusan dunia segala urusan dunia kita tinggalkan kita apa? kita hilangkan dari hati dan akal kihi. kita itu nanti baru kita akan menjadi orang yang busuk kepada Allah. Allah tapi ketika kita sholat tidak mampu meninggalkan urusan dunia maka akal kita hati kita akan senantiasa berpikir tentang dunia dunia kita coba, meskipun itu berat. Jangankan kita, para sahabat tuh gak ada yang lulus, ada Sayyidina Ali. Yeah. Maka Sayyidina Ali itu istirahatnya, istirahatnya itu katanya ketika sholat. Artinya apa? Akal, fikiran, dan hatinya tidak memikirkan dunia, hanya memikirkan Allah. Itu ketika... Sholat. Sholat, lah ini sangat sulit. Wong kita Allah Akbar itu kadang-kadang yang ada di pikiran kita itu tentang apa yang kita tangani di siang hari. Ada problem di siang hari ketika sholat masih tering, teringat. Iya dong? itu yang banyak. Eh, ketika di siang hari marahi putranya putra putrinya ketika sholat, sholat masih teringat -ing, ter apapun yang dilakukan di siang hari atau di malam hari ketika sholat sering kita -ing, ingat apalagi ada problem yang sangat ber berat itu malah kayak kayaknya ya dalam satu sholat berapa rokaat mungkin di rakaat atau tempat rokaat kadang-kadang nggak ingat sama sekali kepada Allah, Allah. yang diingat cuman problem yang dihadapi di siang hari atau di malam hari. Maka kita belajar gimana caranya ketika sholat kita itu melupakan urusan dunia, dunia. sesekali. Yeah. sesekali otak kita pikiran kita kita bersihkan dari urusan dunia dunia sesekali yeah. kita belajar yeah. sama kita belajar berusaha sama, mari kita coba ketika sholat kita lupakan urusan dunia dunia, hanya mengingat Allah maka ketika kita sholat Kok ada setan yang menggoda kita Maka bacalah ta'awud di dalam hati kita A'udzubillahimna syaitanir rejim Setan itu akan lari Tapi nanti mungkin dalam 1 detik, 2 detik atau 1 menit akan kembali lagi setan itu Kita baca kembali di dalam hati kita A'udzubillahimna syaitanir rejim ini adalah untuk mengusir para setan, para iblis yang senantiasa menggoda orang-orang jika melakukan shol sholat. Ya, cukup berat. Maka kata Allah wa in dahalakafirothu illa alal khosiin maka pada ayat 46 ini dijelaskan oleh Allah siapa sih orang yang khusyuk itu Allah dina ya annahum ulaku wa annahum ilaihi yaitu orang-orang yang ya ya artinya ya itu menyangka tapi, tapi nge, kata ibnu Ujahir dan Mujahid setiap ya yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya adalah yakin meyakini eh, <tik> jadi orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah atau bertemu dengan Robnya, itulah orang-orang yang khusus maka di dalam hadis Qudsi Ya, di dalam hadits suci di dalam kitab suci itu dikatakan Allah berfirman kepada seorang hamba bukankah aku telah menikahkanmu kata Allah bukankah aku telah memuliakanmu bukankah aku telah menaklukkan kepadamu kuda dan unta bukankah aku telah membiarkanmu memimpin dan mengembangnya kata hamba iya ya Allah jadi seorang hamba menjawab iya ya Allah tapi apakah kamu tahu atau pernah menyangka bahwa kamu akan bertemu dengan Allah maka kata hamba menjawab tidak ya Allah terus apa kata Allah pada hari ini pada hari kiamat ini aku akan melupakan kamu karena kamu dahulu semasa di dunia telah melupakan Allah. aku. Itulah beratnya bagi orang-orang yang tidak pernah punya anggapan bahwa nanti akan bertemu dengan Allah. Allah.